Assalamualaikum guys ketemu lagi bersama Agus-Agus tahun 2022 ini guys video kali ini kita akan membahas aktivitas harian saya guys tonton terus video-video baru saya ini guys cuplikan foto-foto Mbak Ita juga teman-temannya pas lagi acara rutinan senam sehat di gedung Balai Tsa atas Kediri kenangan yang paling indah di waktu itu terutama yang paling spesial kedua anaknya yang bernama Dera sama Lina, salam dari saya Agus Agus Pojok Watts Kediri. Jangan lupa ya, tekan tombol lonceng aktifkan, like dan subscribe. Thank mm -hmm. you. Terima kasih guys, sudah nonton video-video baru saya ini. Semoga kalian semua terhibur.